Dengan mengikuti langkah dan cara yang akan kami jelaskan dalam video kali ini, maka kalian akan berhasil mengecek semua nama dan password wifi yang disimpan di komputer. Oke sebelumnya, let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang dua cara menampilkan semua password wireless wifi di Windows cepat dan mudah. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Cara mengeceknya yang pertama yaitu adalah melalui settings ya. Oke, okay. untuk memulainya, buka saja ikon wireless untuk menampilkan daftarnya ya. Klik network and internet settings untuk menampilkan pengaturannya ya. Oke, okay. kemudian pilih change adapter settings ya. Oke. Okay. Pada halaman ini kita klik wifi ya. Kita double klik saja. Kemudian pilih wireless properties, kemudian pilih security. Kemudian kita centang untuk menampilkan password untuk Wi-Fi tersebut. Oke. Okay. Lalu bagaimana jika komputer kita menyimpan banyak akun Wi-Fi? Oke, okay. cara yang kedua yaitu melalui kode. Ya, kita coding di sini. Oke, okay. untuk memulainya, kita buat terlebih dahulu sebuah file, ya, dengan Notepad. Ya, kita beri saja nama sebagai contoh di sini, misalnya uh, "My WiFi". Ya, oke, okay. kita double-klik untuk melihat dan membuka Notepad. Ya, kemudian kita tuliskan kode berikut ini. Okay. kalian dapat mendownload atau mengunduh kodenya di bagian halaman deskripsi video ini ya jika kalian tidak ingin mengikutinya oke okay. kita mulai saja kita lanjutkan dengan memasukkan kodenya ya okay. ini uh, adalah kode script shell windows ya ya perlu kami tekankan di sini bahwa kode ini pastinya akan sangat berguna untuk menampilkan semua akun wireless WiFi yang tersimpan di komputer kita, ya. Oke, segini kita uh, melakukan for do, ya. Ini adalah looping, ya. Oke, seperti ini. Oke, ya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa ada juga cara lain untuk mengecek password Wi-Fi kita ya di komputer atau PC caranya yaitu melalui command prompt ya atau CMD disana kita ketikkan dengan perintah yang relevan ya untuk menampilkan passwordnya karena menurut kami untuk cara tersebut uh, agak rumit ya jadi kami gunakan cara ini saja untuk mempersingkatnya karena ini merupakan gabungan dari cara melalui CMD tersebut ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita berikan dengan tanda petik ya di sini. Oke. Okay. Sekali lagi perlu kami tekankan untuk teman-teman yang tidak ingin menulis kodenya ya, bisa diunduh atau download melalui link yang kami sediakan di deskripsi postingan video ini ya. Oke di sini kita loop lagi sekali lagi. Kita icon langsung untuk datanya uh, ya. Wi-Fi name di sini. Password. Oke. Ini. Oke jika sudah klik save dan selesai ya. Jangan lupa juga untuk mengganti ekstensinya dari txt menjadi titik bat atau B ya agar bisa kita eksekusi. Ya, kita mulai untuk mengeksekusinya. Kita double-klik saja, maka secara langsung daftar nama dan password WiFi kita akan ditampilkannya. Bagaimana? Udah, bukan? Oke, silahkan kalian download kode ini secara gratis dengan menggunakan link di deskripsi. Oke, kami pikir demikian. Semoga bermanfaat.